Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammadin Wa ali muhammad amma ba'd An abi sa'labata al-khusani radhiyallahu anhu qala anhu qala Qultu ya Rasulullah inna bi ardi ahli kitab afana khulu fi ola, la fiha illa alla taqitu ghayraha wa tafakun alaih sekena muslimin rahimahullah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar kehidupan kembali oleh Allah Ta'ala agar kita ingat kepada Allah Ta'ala agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita awali pagi hari kita ini dengan bernilai ibadah dan amal-amal sholat subuh dengan berjamaah dan kita pelajari satu hadis atau satu bagian dari ilmu dalam urusan din kita ini. Agar kita ini bisa beramal sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Agar hidup kita ini Mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kita pelajari hadis-hadis Nabi, kita pelajari sunnah-sunnah Nabi, dan perkara-perkara yang kita sudah tahu di dalam. Baik Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kebenaran itu harus kita yakini Kemudian kebenaran itu harus kita amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan kita yakin kemudian siap untuk beramal tidak perlu kita ini ragu-ragu atau mamang dengan perkara yang sumbernya jelas dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 21, menurut kitab, ada yang berbeda, mungkin nomornya ada yang... 19 atau nomornya ada yang 20 tergantung kitab yang dipakai. jalurnya dari Abu Sa'labah al Husani dia berkata, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah sesungguhnya kami berada di satu tempat berada di satu daerah. Di daerah itu terdapat kaum ahli kitab. Jadi maksud ahli kitab di sini adalah Al-Yahud wa Nasoro. Orang Yahudi dan orang Nasoroni. Kami berada di sana. Apakah boleh kami makan? Dengan menggunakan wadah-wadah mereka Piring-piring mereka Kalau minum ya gelas-gelas mereka Apa kami boleh makan menggunakan Wadah makanan, minuman mereka itu Kala Rasulullah menjawab La fiha. Kalian jangan makan padanya tak ya, boleh jadi makan menggunakan wadah jana untuk makan atau minum miliknya ahli kitab itu tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Ilah kecuali berarti ada pembolehan, Allah kalian tidak mendapati selainnya. Tidak mendapati yang lainnya. Jadi kalau masih mendapati wadah-wadah yang lain selain daripada milik mereka, boleh. Kalau mendapati hanya milik mereka, sehingga tidak ada yang lain wadah-wadah makanan atau minuman itu kecuali hanya milik, Yahudi atau Nasrani, waksiluha boleh dipakai, dipergunakan. Tetapi syaratnya waksiluha basuhlah dia, cuci. Jadi dicuci dulu, dibersihkan dulu, wakulu fiha dan makanlah fiha padanya. Hatis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini, keberadaan kedudukannya itu sohek di dalam hadis ini jamaah sekalian makanan-makanan yang dikonsumsi atau minuman-minuman yang dikonsumsi oleh ahlul kitab diterangkan di dalam hadis yang lain mereka itu tidak menjaga perkara-perkara yang najis dari makanan-makanan itu mereka tidak menjaga dari makanan-makanan yang haram dari makanan minuman yang dikonsumsi oleh mereka waktu itu demikian keadaannya sehingga makanan-makanan yang najis atau makanan-makanan yang haram itu ditaruh di wadah-wadah mereka digunakan untuk masak. Di hati yang lain, mereka itu memasak makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Babi, mereka masaknya masak babi. Kemudian mereka kalau minum juga tidak memperdulikan halal dan haram, mereka suka-suka minum-minum ha nah, sehingga wadah-wadah mereka yang digunakan untuk makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka pergunakan sehingga hal itulah yang membuat para sahabat yang ketika berada di komunitas atau di tempat ahlul kitab baik orang yahudi atau orang Nasrani sahabat yang berada di mereka itu merasa ragu-ragu. Mereka merasa ragu-ragu. Kenapa orang-orang Yahudi Nasrani mereka laya mereka tidak memperdulikan, mereka tidak menjaga perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Nah, sehingga karena mereka ragu itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, "Bagaimana ya Rasulullah, kalau kita berada di tempat mereka, kita menggunakan wadah-wadah mereka baik makanan atau minuman, wadahnya atau yang lainnya, kita boleh apa tidak ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak boleh kecuali kecuali kalau ada yang lain selain dari milik mereka. Kecuali kalau hanya milik mereka itu. Kecuali kalau punya mereka itu karena tidak ada pilihan yang yang lain. Tetapi bersyarat harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi wadah-wadahnya itu harus dibersihkan, dicuci dululah kenapa? karena wadahnya dipergunakan untuk untuk hal-hal yang jelas keharamannya jadi tidak atau perkara-perkara yang dilakukan sehingga kalau berada pada perkara yang sudah jelas keharamannya wadahnya digunakan untuk sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilakukan kalau yang haram sudah diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis apakah itu wadahnya misalnya pinjam pajan, pajannya biasa dipakai goreng apa Dede misalnya dipakai pakai goreng babi, daging babi atau panci-pancinya al-kudur nah, periuk-periuknya itu digunakan untuk apa ngodok rempelok babi misalnya atau sesuatu yang jelas kekaromannya nah, itu kita dilarang nah, kalau misalnya mereka itu menjaga kita tahu karena sebagai tetangga barangkali kita tahu mereka tidak suka babi mereka tidak suka minum khamar, mereka cara makan dan minum konsumsinya sama seperti keberadaan kaum muslimin misalnya kita tahu jelas itu kita boleh pakai pada wadahnya. Nah tetapi untuk menghilangkan kemamangan dan keraguan, nah, karena orang tidak ngaji, orang tidak ngerti, orang tidak Islam, ya kan tidak tahu kita ini. Maka ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dibersihkan terlebih dahulu, diberikan terlebih dahulu, dibersihkan. Tuh, kok demikian? Ya. ya itulah yang diajarkan oleh Allah itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sawangannya kok suci-susiyo suci, suci, misalnya sawangannya kok rusik-rusik o bukan persoalan sawangane, tapi ini syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wassalam. kenapa? karena beda iman, beda keyakinan, beda dini mereka Yahudi, mereka Nasrani kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah di Nul Islam nah perbedaan, perbedaan seperti ini karena diajarkan oleh Nabi SAW, ya kita mengikuti Rasulullah dan inilah yang sering saya sampaikan, jangan sampai mengikuti din al-Islam itu kita kalahkan dengan karena sebab pertimbangan akal, nalar pikiran dan perasaan misale dulure, sing yahudi, nasrani, itu ada hubungan nasab kekeluargaan kemudian kita merasa sungkan dan demikian, nah kesungkanan itu, perasaan-perasaan itu harus kita kalahkan demi mengikuti Allah dan Rasulnya, kalau kita ditanya kenapa demikian pak, kenapa begitu pak, bu, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita Nah, kalau misalnya kepingin diperlakukan sama antara kita dengan mereka, ya jadilah. Masuklah ke dalam is, Islam. Masuklah ke dalam Islam. Walaupun di dalam Al-Quran kita diberi kebolehan untuk memakan makanan-makanan ahlul kita. Yang jadi masalah ini wadahnya. Dan kalau mereka itu jelas, masih apa, mengkonsumsi perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam yang diharamkan oleh, oleh Allah dan Rasulnya tidak hanya mereka, orang Islam pun juga kita bersikap demikian orang Islam tidak mungkin tetapi kalau mungkin melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya perlakuannya sama jangan kita pakai orang islam kok minum homer misalnya wadahnya jangan kita pakai Nonton. orang islam makan makanan makan babi misalnya makan darah dideh misalnya Lu kok Wong islam seperti itu wadah-wadahnya bagaimana jangan dipakai sama perlakuannya nah maka dari dari hadis ini jamaah sekalian para sahabat yang ragu-ragu itu mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan keraguan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, Dak ma ya ma la ya Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang yakin tidak ragu-ragu." Jadi kalau artinya, artinya, kalau kita berada dalam satu urusan, satu perkara, memang ragu-ragu, baik makanan ataupun minuman, tinggalkan, kata Nabi. Perkara yang meragukan itu layak pantas untuk ditinggalkan. Jangan kita berterutusan dengan perkara-perkara yang hati kita itu, pikiran kita itu ragu-ragu. Ragu-ragu, tidak usah diteruskan. Tinggalkan. Ya, ma buka, ila ma la Sesuatu yang kita tidak tahu dari ilmu-ilmu din, maka untuk menghilangkan kebodohan kita, menghilangkan ketidaktahuan kita, caranya adalah dengan bertanya kepada yang lebih berilmu, bertanya kepada yang lebih ahli. Pas la tak lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti jika kalian tidak mengetahui nah sehingga jamaah subuh rahimah di ayat ini ya, di hadis ini di hadis yang kita pelajari di hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat r.a mereka bertanya untuk menolong mereka membantu mereka dalam perkara yang membuat mereka itu muskil membuat mereka itu ragu-ragu sehingga ini menjadi pelajaran al wajib ala kulli muslimin wajib bagi setiap orang muslim fayas alu an amri dinihi untuk bertanya tentang perkara-perkara dalam urusan agamanya wa amma ya dan juga perkara-perkara yang dia tidak mengerti dalam urusan agamanya, ni'motin sumarab, tangkut kepada orang yang berilmu supaya apa? supaya menjalankan ilmu itu tidak ragu-ragu, supaya beribadahnya kepada Allah itu berdasarkan ilmu cuman bertanyanya kepada ahli ilmu bukan bertanya kepada orang yang tidak mengerti ilmu Nanti kalau bertanya kepada orang yang tidak mengerti ilmu, jawabannya nanti malah menyesatkan. Kenapa jawabannya tidak berdasarkan ilmu? Allah sudah memberikan pengarahan sebagaimana ayat tadi yang saya sampaikan di surat al anbiya ayat yang ketujuh. Alu ahla in kuntum la lamun. Dan itu diamalkan oleh para sahabat. Kemudian yang kedua dari hadis ini kita juga dapat dipelajaran dalilun bi al akal awani ahli kitab minal yahud wa nasoro menunjukkan supaya kita jauhi menjauhi makanan pada bejana-bejana wadah-wadah miliknya ahli kitab orang yahudi dan orang nasrani anhumlay tauna Anjasad karena mereka tidak menjaga tentang perkara-perkara najis tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ta'ala rubama bisa jadi wabaufihalhamro bisa jadi mereka itu meletakkan wadah itu dengan perkara yang diharamkan seperti Homer kita tidak tahu atau, toba, wal atau kalau mereka masak dengan sesuatu makanan-makanan bahan dasarnya, babi. Oh, sekarang bagi mereka babi halal, boleh. Nah, tangkul berapa daerah di sekitar kita? Jual babi, terang-terangan. Jual Homer, terang-terangan. Nah, di Indomaret, Alfamaret juga ada Homer-Homer ditaruh di tempat itu ini. wadahnya saja tidak boleh wadahnya saja maksudnya tidak boleh wadahnya ya minumnya juga tidak tidak boleh, bukan wadahnya saja <guruh> nanti di dalam hadis nanti akan kita temukan tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang disitu dipakai untuk minum-minuman komer itu ada wadah terbuat dari kayu, ada dari gentong, ada yang dari buah yang kayak ini dulu, dibikin toak ini dulu kenapa ini? Nah, itu wadahnya, dilarang mem mempergunakan wadahnya, karena memang wadahnya itu dipakai untuk seperti itu. Nah kalau wadah-wadahnya misalnya botol kecap, atau botol madu, atau botol apa, lebih murah, beli botol bedah-bekas wadah-wadah itu. Ya kalau mau mensucikan, disucikan terlebih dahulu wadahnya itu. Dibersihkan terlebih dahulu, unsur-unsur keharamannya ke itu. Nah itu... Itu nanti akan kita temukan dalil-dalilnya di dalam atis-atis berikutnya. Nah, karena mereka tidak menjaga, tidak memelihara, kita suka tidak tahu kan? Bisa, bisa saja, itu namanya sudut, bukan sudut. Ini adalah al apa namanya al inhiyat penjagaan penjagaan supaya kita ini tidak terjebak dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau kita berada di satu warung misalnya, rumah makan misalnya, di situ ada gorengan uti-uti, tahu isi, kemudian ada gedang goreng, ada gedang kipas, ada tahu pong dan atau tahu apa begitu. Terserahlah, pokoknya apa yang dimasak di situ ternyata satu penggorengan dengan misalnya satu penggorengan dengan didek, satu penggorengan dengan babi, minyaknya minyak halal, tapi yang digoreng sesuatu yang tidak halal. Nanti yang lainnya jadi hukumnya sama nanti hukumnya, jadi ututnya haram tahu isinya haram kemudian gedang gorengnya haram apanya itu haram kenapa? penggorengannya supaya kita jangan salah paham penggorengannya dalam satu wadah yang wadah itu bercampur dengan sesuatu yang haram nah ini perlu untuk kita perhatikan persoalannya kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala fal yang insan ila ta'amih supaya kita memperhatikan manusia itu memperhatikan dalam urusan makanannya min halalihi wa haramihi dalam urusan halalnya dan haramnya juga dalam urusan baik atau buruk buruknya nah kemudian jamaah sekalian, hadis ini juga menerangkan ala jawazi isti'amali aniyah alkitab boleh mempergunakan wadah bejana milik ahli kitab bisyartaini al ini fil hadis dengan dua syarat yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi hadis ini ada keterangan dua syarat, bolehnya mempergunakan bejana wadah milik mereka ahli kitab. Yang pertama, alla Kalau tidak didapati yang lainnya. Berarti pilihannya cuman itu saja tetapi wa'antuk salah dia harus dibersihkan terlebih dahulu dibasuh, dicuci terlebih dahulu itu syarat yang pertama tujuan syarat yang pertama ini oleh ulama diterangkan al maksud bihi at tawar wal -ihtiyar. jadi tujuannya itu adalah untuk berhati-hati menjaga diri balatas maka bejana-bejana mereka tidak dipergunakan. Jadi kalau masih ada yang lain nggak usah dipakai. Walaupun pada khususnya meskipun sudah dibersihkan. Kalau ada pilihan yang lain cari yang lain. Kalau darurat lah itu. Makanya syarat yang pertama darurat. illa ilalami Kecuali kalau tidak didapati selainnya. Kemudian syarat yang kedua dalam hadis ini almuradubihi yang dimaksud dengan keterangan-keterangan hadis ini adalah khusul yakin min toharotia toha didapati keyakinan dari kebersihan atau kesucian dari wadah-wadah yang akan kita pergunakan. Jadi kalau kita mau apa namanya, kalau mau makan wadah sementara wadah itu adalah wadah miliknya ahlul kitab harus benar-benar bersih kita harus yakin gitu sehingga Rasulullah SAW memerintahkan al-amru di usliha perintah untuk membasuhnya, perintah untuk membersihkannya kalau makanan mereka jamaah sekalian boleh untuk kita makan makanan-makanan mereka. Ini pembicarakan tentang masalah wadah. Kalau memang yakin makanan-makanan atau wadah-wadah mereka sudah bersih dari perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang najis, maka kita diperbolehkan untuk menggunakan dan juga memakan makanan-makanan atau sembelian-sembelian ahli kitab. Disebut di dalam Al-Quran. Makanan ahli kitab itu halal buat kalian, makanan kalian pun juga halal buat mereka. Tidak hanya urusan makan, perempuan-perempuan ahli kitab juga halal untuk laki-laki kaum muslimin. Tetapi perempuan-perempuan kaum muslimat itu tidak boleh untuk laki-laki ahli kitab. Satu hati yang kita pelajari mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa qulu qul wa astaghfirullah li alamin.